Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, mobil truk mantul. loader mantap mobil pemadam kebakaran keren kita langsung bersihkan Mantul, kita bongkar lagi, teman-teman! Wow, bulldozer salju mantap! Salender keren, mobil keren mantul kita langsung bersihkan mantap traktor teman-teman mantul loader mantap mobil off-road kita langsung bersihkan mantul wow mobil tanki bagus sekali ya teman-teman mobil molen mobil truk mantul kita langsung bersihkan keren jadi bersih Mobil beko Mantap Four clip, Mantul Kita langsung bersihkan kita bongkar lagi teman-teman wow mobil molen keren bulldozer mantul kita langsung bersihkan mobil monster Mantul Mobil pencapit kayu Keren Mobil truk kita langsung bersihkan tinggal satu lagi teman-teman kita langsung bongkar wow perahu bagus sekali ya teman-teman singa Singan jantan mantul, mobil bus Tayo lucu sekali, teman-teman. Wow, bebek mantul, kita langsung bersihkan. jadi bersih bersih teman-teman bagus bagus mantul